Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digampakan seorang Aquarius bakal beruntung di bulan Februari tahun 2022. Di sini digampakan seorang Aquarius akan berhasil beruntung untuk menjaga kestabilan tubuh, menjaga kesehatan yang dimana di sini membuat seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali kesehatan agar lebih bagus lagi dan disini juga digambarkan keberuntungan didepatkan oleh seorang Aquarius di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana sini memulai awal mencoba kembali dan memulai kembali awal karir yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan dan untuk sebuah energinya adalah Queen of Pentacles Secara umumnya, fenomena of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang di mana di sini dengan memulai menata-meniti kembali kesehatan agar bisa menjaga kestabilan tubuh. Dan di sini seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori kaya dan pekerjaan yang dimana disini mendapatkan karir, job yang baru, yang dimana selalu didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh keluarga Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Magician. Secara umumnya The Magician itu diartikan mampu melakukan semuanya, mampu melakukan sesuatu, mampu memulai, dan mampu menata kembali. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di disini menggambarkan, Sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani pekerjaan yang baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang dimana dalam kategori ini keberuntungan yang ia dapatkan termasuk untuk menata kembali kesehatan yang selalu didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh keluarga Aquarius yang akan berdampak positif kepada kehidupan Aquarius sendiri dan untuk kartu Zodiac yang kedua adalah for open tackle ataupun koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus bakal beruntung di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Februari yaitu dalam kategori karir dan keuangan di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan sejalan dengan men meningkatnya keuangan yang dimana juga di sini akan merubah kehidupan seorang Taurus di bulan Februari tahun 2022 di sini juga tidak tertutup kemungkinan dengan banyak menerima pekerjaan dan job finansial akan jauh lebih meningkat lagi dan pintu rezeki semakin terbuka dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan suka berbagi kepada orang lain yang akan membuat kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah kenaik organ Secara umumnya kenaik obat itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus mendapatkan keberuntungan dalam kategori kaitan keuangan yang dimana sini digambarkan seorang Taurus mendapatkan empat pekerjaan yang berasal dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat, orang yang ia kenal yang akan mampu meningkatkan keuangan. Dan mampu mendongkrak kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan sosok seorang taurus merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani empat pekerjaan sekaligus di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi, yang dimana di sini pekerjaan ia dapatkan dari orang-orang sekitar, orang yang ia kenal, orang yang dekat dengan taurus. Yang dimana di sini keberuntungan akan berpihak kepada seorang Taurus dalam kategori karir dan keuangan, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Nine of cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan keberuntungan akan dapatkan oleh seorang Libra dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan kepada seorang Libra yang single akan bertemu pasangan di bulan Februari tahun 2022 dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki kejenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan yang di mana di sini akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara. Di sini juga digambarkan kepada seorang Libra yang sudah berpasangan akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan kerukunan di dalam kategori hubungan asmara yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan mendapatkan seorang keturunan di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah Kenaik opsiot. Secara umum, naik opsiot itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar libra sendiri, dan di sini menggambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang libra dalam kategori hubungan asmara, yaitu seorang libra yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini pasangan tersebut disimbolkan dengan kenaik opsiot yang akan bertujuan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius kejenjang jenjang pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keharmonisan hubungan asmara, dan di sini kepada seorang Libra yang sudah berpasangan, akan mendapatkan seorang keturunan di bulan Februari tahun 2022 dengan dukungan doa dari sebuah keluarga, dukungan dari orang-orang sekitar Libra sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kemahiran, ketelatenan, keterampilan seorang Libra dalam menata hubungan asmara akan bisa ia rasakan hasil aura yang positif di bulan Februari tahun 2022. Yang dimana disini keberuntungan dapatkan oleh seorang lebih dalam kategori hubungan asmara Yaitu bertemu pasangan dan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2022 Dengan dukungan doa dari keluarga Dengan dukungan dari orang-orang di sekitar diberasa sendiri Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Two of cards, ataupun dua piala Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces Yang dimana sini digambarkan Seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara dan di dalam kategori kehidupan di sini digambarkan seorang Pisces yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkah kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan hubungan asmara yang hakiki dan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan akan sering mendapatkan kejutan dari seorang pasangan yang akan membuat hubungan lebih bagus hubungan lebih romantis di bulan Februari tahun 2022 serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces yang sudah pasangan akan mendapatkan seorang keturunan di bulan Februari tahun 2022 dan di sini semua keberuntungan yang ia dapatkan dalam kategori hubungan asmara akan berdampak positif kepada kehidupan pribadi sendiri dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of Cup. Secara umumnya naik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di dekat bisa sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang Pisces yang sedang single akan mendapatkan keberuntungan bertemu pasangan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana pasangan tersebut berasal dari orang-orang terdekat, orang di sekitar, dan memiliki komitmen untuk melakukan kaki ke jenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan, yang dimana sini akan tercipta hubungan asmara yang bahagia, dan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan akan... Mendapatkan semua keturunan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana selalu didoakan oleh sahabat oleh rekan-rekan oleh teman-teman bisnis -teman, sendiri Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu zerik yang keempat di sini menggambarkan Kemahiran seorang bisnis dalam memilih pasangan akan berbuah manis di bulan Februari tahun 2022 Yang dimana sini akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius Yang dimana pasangan ia dapatkan yang merupakan orang-orang sekitar, orang-orang terdekat Pisces sendiri, serta di sini seorang Pisces akan mendapatkan keturunan di bulan Februari dengan kesabaran yang mereka miliki bersama pasangan yang selalu didoakan oleh keluarga didoakan oleh sahabat-sahabat Pisces sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Six of Cups ataupun enam piala. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan. Keberuntungan akan didapatkan oleh seorang Cancer di dalam kategori hubungan asmara dan keuangan. Di sini digambarkan hubungan asmara seorang Cancer akan jauh lebih bagus di bulan Februari tahun 2022, yaitu kepada seorang Cancer yang sedang single bertemu pasangan, memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, dan di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori keuangan, yang dimana di sini pintu rezeki akan semakin terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain,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 dan di dalam kategori keuangan yang dimana di sini cancer yang sedang single akan bertemu pasangan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang direstui oleh orang tua cancer dan orang tua pasangan cancer sendiri serta di sini seorang cancer suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam kategori orang tua yang membuat pintu semakin terbuka yang akan berdampak positif kepada keuangan finansial cancer sendiri dan juga kartu The Magician kita gabungkan dengan zodek yang kelima di sini menggambarkan akhirnya kesabaran seorang cancer untuk menanti pasangan akan terwujud di bulan Februari tahun 2022 yang dimana disini akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang selalu didukung oleh orang tua cancer oleh orang tua pasangan cancer Sendiri, serta di sini seorang Cancer akan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam kategori orang tua, yang dimana di sini akan membuat pintu rezeki semakin terbuka, yang akan berdampak positif kepada keuangan serta finansialnya sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, lima zodiak yang bakal beruntung di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama Aquarius, yang kedua Taurus, yang ketiga Libra, yang keempat Pisces, dan yang kelima adalah zodiak Cancer.